Mengetes lunchbox elektrik ini. Oke, sudah terpasang. 5 menit, kita akan menunggu. Kita akan buka. Wow, ini sudah lembut. Wow, ini dia uapnya. Ya, sekarang airnya sudah habis. Iya, betul. Ketika airnya sudah habis, maka produknya akan uh, mati sendiri. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan mengetes produk lunchbox elektrik ini. Dia mereknya itu merek... Solo River, oke. Sekarang kita akan tes, dan sekarang saya akan mengubah posisi kameranya ke sini agar kalian bisa melihat lebih dekat. Ya, kita akan memperdekat kameranya ya, seperti ini. Mungkin saya akan simpan pada bagian ini. Oke, kita akan mengetesnya yang pertama ini dia isi dalamnya ini adalah, ini adalah bagian bawah dari laun sebabnya ini tempat apa tempat stop kontaknya yang ini dan ini tombol powernya dan di dalam sini ada mesinnya oke sekarang kita akan ngetes baiklah inilah fungsi dari takaran yang saya katakan pada video-video kemarin video sebelumnya Oke, okay, di sini kita akan mengisi sebanyak 60 mili air, dan di sini saya sudah uh, ini airnya. Oke, okay. kita akan isi sebanyak 60, kemudian ini nanti kita akan simpan ke sini. Oke, okay. jika sudah ini kita simpan dulu. Oke, okay. kemudian kita akan pasang stop kontaknya di mana ya? Oke, okay, di sini. Kita akan pasang dulu. Oke, okay, jika sudah terpasang, kita akan Oke, okay, tunggu. Saya akan melepas. Oke. Okay. Mungkin seperti ini ya, biar bagus. <laughs> Oke, okay, ini dia, saya akan pasang di sini. Oke, okay, sudah terpasang. Dan ini dia sudah nyala. Oke, okay, kita akan pencet sekali lagi. Jadi akan mati. Aduh. Iya seperti ini jika dia mati kita akan nyalakan tinggal pencet, duh kok oh, susah ya. Oke, okay. maaf karena tangan yang satu memegang kamera dan yang satu itu memegang yang ini jadi agak susah. Oke, okay. jadi nanti uh, air yang ada pada bagian ini nanti akan memanas. Ya kita lihat, ya tidak cukup satu menit dan airnya sudah panas. Jadi ya, nanti dari air ini nanti akan menguap. Jadi ini semacam uh, pemanas untuk makanan, tapi dia beda kayak oven. Karena oven itu dia pemanas kering, tetapi ini dia itu pemanas apa ya? Pemanas basah lah. <laughs> Karena uap yang akan naik dan itu nanti yang akan memanaskan makanan-makanan yang kita simpan pada tempat ini. Oke, okay, seperti kalian lihat di sini airnya itu sudah mendidih. Kita akan tes. Uh, panas, guru. Uh. Kalian akan lihat uapnya? Iya, itu dia uapnya. Kan ada uapnya, kan? Berarti produk ini ya bisa dibilang ah, belum recommended, sih. Soalnya kita belum sampai ke tahap selanjutnya untuk proses uh, pengecasannya. Oke, kita akan tes nanti. Saya akan berikan uh, apa ya? Pada bagian akhir nanti, saya akan berikan kesimpulan tentang produk ini. Oke selanjutnya pada bagian ini karena di sini belum ada sayur <laughs> jadi kita akan uh, memberikan pada bagian ini mungkin air oke okay, seperti ini mungkin airnya kayak ya cukup se segini aja ya mungkin ini kita bisa simpan sayuran atau apa ya nasi dan lain-lainnya <laughs> tergantung dari kalian wow apa kalian mendengar pada bagian bawahnya sudah mendidih airnya. Oke, kita akan lanjut. Kita akan simpan pada bagian di sini. Ini memang tempatnya. Oke, pada bagian ini kita akan apa ya? Coba dulu. Kita akan mungkin menyimpan roti. Ya, ini di sini ada roti. Oh, kita Kebetulan masih ada roti O1 jadi kita akan mengetes apakah roti on, roti on, roti ini nanti akan panas waduh kayaknya nggak cukup ya oke okay. tunggu saya akan letakkan dulu kameranya oke okay, seperti ini mungkin kita akan potong-potong ya rotinya oke okay. mungkin seperti ini oke okay, mungkin ini cukup potongannya dua aja nanti sisanya ini kita akan simpan pada bagian yang atas oke okay, kita akan lanjut mana penutupnya oh ini dia ini dia penutupnya tapi mungkin gak usah ditutup ya atau tutup aja nggak usah ya kayaknya ini untuk ditutup jika kalian ingin berpergian dan membawa kotak bekal ini kotak bekal elektrik <guruh> agar makanannya tidak tumpah. oke kita lanjut hmm, ya ini dia ini kita simpan seperti ini dan ini dia penguncinya Di disini oke okay. dan yang satu itu dia di bagian sini oke okay, kita akan tekan dan dia akan mengunci oh keras ya oke okay, sudah lihat ya, banyak ini plastik yang ini oke okay, selanjutnya kita akan naikkan pada bagian yang ini jadi di atas sini itu sudah dua susun oke okay. susunan ketiga ini dia Oke, okay, untuk tempat tutupnya ini dia di sini ada karet di bagian sini untuk kayaknya ini untuk kanun menutupi agar makanan nanti yang panas yang disimpan di sini entah itu sayuran dan lainnya nanti akan panasnya akan tahan. Oke okay, kita akan tes bagian atas ini. Oke okay, kita akan tes roti ini bagian atas. Ya, nanti kita akan melihat yang mana yang paling panas dan apakah memang Produk ini recommended buat kalian yang suka traveling. Oke, okay. mungkin seperti ini. Oke, okay, ini dia tutupnya, dan kita akan tutup. Oke, okay, kita akan tutup ya, seperti ini. Dan jangan lupa untuk memasang penguncinya. Ini dia. Oke, okay. tinggal satu lagi. Oke, okay. kok nggak susah ya, hmm, seperti ini nah sekarang sambil berbicara kita akan menunggu mungkin sekitar 5 menit kita akan menunggu dan kita lihat bagaimana uh, apakah produk ini bagus untuk dibawa terpeling dan buat kalian yang suka di mana tempat ngecam itu ada <laughs> listrik kan ini harus menggunakan listrik tapi ini nanti pada saat sudah panas dan kalian membawa uh, makanan yang ada dalamnya dan jangan lupa ditutup agar makanannya tidak uh, terjatuh Mungkin ini sekitar 4 menitan ya, soalnya saya tidak melihat, saya tidak memakai stopwatch ya, kita akan mengetesnya, kita akan matikan terlebih dahulu. Oh, maaf ya, saya susah mematikannya lewat sini, <laughs> karena saya hanya gunakan satu tangan. Oke, kalau gitu kita akan matikan yang ini, maka nanti produknya akan mati sendiri. Oke, kalian akan dengar, ada suara apa ya dia mirip seperti rice cooker ketika kita memasak nasi maka akan ada suara-suara apa ya bisa bilang suara air lah yang mendidih di dalamnya oke okay, jika sudah kita akan buka dulu oh serius nih ini panas panas bro oke okay. oke okay, kita akan buka pengancing dulu ah oh, panas oke okay. aw panas panas panas oh. ah, serius bro panas kita akan pakai pelapis <laughs> oke okay. kita akan buka wow <laughs> terlihat <laughs> oke, kita akan simpan dulu ini, wow kita akan lihat wow serius Roti sudah panas, dan ini sudah lembut ya, seperti yang kalian lihat. Ya ini dia rotinya. Oh. Uh, berarti produk ini bisa dibilang rekomendas tapi belum belum. Kita akan lihat pada bagian bawahnya. Tetapi ini sih oh tadi aku saya lupa tadi. Roti ini tadi yang dari kukas saya ingin juga tapi kelupaan. Jadi enggak usah. Oke, kita harus pakai pelapis. Sekarang ini panas. Oke, kita akan simpan di mana ya? Kita simpan di sini. Oke, okay, dan ini kita akan buka. Oh, di sini ada, no, <guluh> ada genangan air. Wow, genangan air terlalu berlebihan ya. Ya di sini ada air. Mungkin ini tadi uapnya yang naik ke atas dan kemudian jatuh dan eh, menimbulkan genangan air. <guluh> Oke, okay, kita akan angkat ini. aduh, panas ya. Oh, oh, uh. kita akan tes. Apakah panas? Wow oh, serius, betulan ini panas. Dan sekarang, roti-roti sudah melembek. Wow, seriusnya agak panas. Kita akan pakai pelapis lagi untuk mengangkat yang satu ini. Oke, okay. Uh, oh. kalian lihat, iya, kalian bisa melihat hmm? ada uap, dan ini bisa menandakan bahwa menjadi membukti bahwa... Air yang dia dalam sini panas. <laughs> Oke, okay, itu dia uapnya. Itu dia. Wow. Dan itu dia airnya. Kita akan tes. Oh dari sini aja terasa panasnya apalagi jika saya ngetes tangan saya <laughs> pada airnya. Uh, serius panas betulan. Enggak bohong. <laughs> ya, okay, kita akan angkat. menentukan pelapis. sekarang ini sangat panas. Oke, okay, kita kasih sini dan ini dia airnya jadi dia itu mekanisme kerjanya air kita tuang ke sini kemudian nanti airnya kan ini menggunakan listrik kan jadi nanti listriknya ini kayaknya diubah menjadi panas pada bagian kayaknya ini, besi kayaknya dalam sini Jadi nanti besinya itu akan memanas kemudian itu nanti akan memanaskan air yang ada pada bagian ini jadi nanti airnya akan menguap dan kemudian uapnya akan naik ke atas dan itu yang akan menghangatkan dan memanaskan makanan kalian Oke okay, jadi bisa dibilang produk ini cukup recommended dan juga cukup aman karena ketika airnya sudah habis maka otomatis nanti produknya akan mati sendiri. oke okay, Kita akan tes, nyalakannya sekali lagi dan kita akan lihat dalam beberapa mungkin sudah cukup satu menit maka airnya akan mendidih. Ya seperti yang kalian lihat di sini, di sini tidak ada aneh ya. Saya tidak meng-skip video yang dulu tadi, jadi kalian bisa melihat berapa menit tadi saya menyalakan ini eh, nggak cukup satu menit tadi saya menyalakan kemudian kita akan lihat dan airnya sudah menjadi oke okay. wow itu dia yang <tuh> bisa lihat uapnya itu dia uapnya oke okay, kita akan tes memakan rotinya dulu wow ya oke okay. sekarang kita akan menguji memakan rotinya <tuh> Kita akan naikkan sedikit, oke. Okay. Ini dia rotinya, kita akan tes. Oh, emang sih tadi ini rotinya keras loh. Soalnya ini roti dari tadi malam dan tidak disimpan di mana-mana, tidak disimpan di sukar, tidak disimpan di kulkas, dan hanya diletakkan di tempat-tempatnya di meja. Oke, okay. dan tadi ini rotinya emang agak keras terus pada saat saya memakannya, dan saya terpikir bahwa nantinya produk ini akan saya review jadi saya akan menyik, ya tadinya itu saya nggak jadi makan dan saya menyimpan roti ini untuk di apa dites pada produk Lansbok Electric ini kita akan tes ya hmm terus, rotinya yang tadi keras menjadi empuk nah emang sih rotinya juga agak bagus jika kalian makan jangan lupa bismillah Oke, okay, ini dia lansbox-nya. tadi <gantar> dinyalakan. Ya, sekarang airnya sudah habis. Iya, betul. Ketika airnya sudah habis, maka produknya akan uh, mati sendiri. Ya, ini dia lansbox-nya. Nentar kita nyalakan. <gantar tanya di -danya> Dan apakah bisa kalian melihat di sini ada uap yang naik. sini memang gak panas betul, serius, gak panas. <gantar tanya di -danya> Oke mungkin apalagi ya perlu kita review Yang perlu kita tes Perutnya itu terbuat dari plastik Semuanya plastik Apalagi ya Mungkin sudah enggak ada ya Oke Jika sudah tidak ada Kita akan tutup video ini dengan ucapan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh See you next time Sampai jumpa di video-video berikutnya